Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa Allah Melarang kita untuk berburuk sangka Sebaliknya Memerintahkan kita Untuk selalu Berbaik sangka atau berpositive thinking Hal itu Karena Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha kasih Maha rahman Maha tahu Apa Yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menginginkan sesuatu Dari hamba-hambanya Kecuali kebaikan hamba itu sendiri Allah subhanahu wa ta'ala Juga para nabinya Ingin agar kita Agar umat manusia ini Hidup bahagia Baik bahagia di dunia Maupun bahagia nanti kelak di akhirat Jadi Jadi Ketika Allah memerintahkan sesuatu, karena itu ada kebaikan, ada dampak positif yang akan kembali pada para pelakunya. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya melarang kita melakukan sesuatu, tidaklah lain, karena di dalamnya ada dampak negatif yang akan berlaku pada diri kita. Salah satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala adalah berbaik sangka dan melarang kita untuk berburuk sangka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Iztani bukasi istmun. Jauhilah berburuk sangka karena sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Apa yang akan terjadi ketika seseorang berburuk sangka kepada orang lain? Ini, selain berdampak dosa seperti tadi disebutkan dalam ayat, yang bersangkutan akan mengalami hal-hal negatif, baik pada fisik maupun pada psikisnya. Bayangkan sahabat ngawas rahimahumullah, ketika seseorang bernegatif thinking, dan thinking atau pikiran adalah sebuah energi, ketika seseorang bernegatif thinking, maka energi yang akan dikeluarkan adalah energi negatif. Sebaliknya, ketika seseorang berpositif thinking, berbaik sangka, Terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap orang lain, bahkan terhadap dirinya, maka energi yang akan keluar adalah energi positif. Energi positif akan menarik energi positif, dan energi negatif akan mengundang atau, atau menarik energi yang negatif. Yang baik akan berkumpul dengan yang baik-baik, yang negatif akan berkumpul dengan yang negatif-negatif. Ketika seseorang berburuk sangka atau negatif thinking, bukan hanya dia akan menarik hal-hal negatif dari luar, tapi yang tidak kalah bahayanya akan mengeluarkan energi yang positif dari dirinya, sehingga dirinya betul-betul dikuasai oleh energi negatif. Ini erat kaitannya dengan. Sebuah konsep The Law of Attraction Bahwa segala sesuatu di alam semesta ini Selalu melakukan tarik menarik Ada hubungan antara satu unsur dengan unsur yang lain di alam semesta ini Dan manusia sebagai mikrokosmos, sebagai alam kecil Adalah bagian dari seluruh alam semesta ini maka, ketika manusia berpikir negatif, maka alam semesta pun akan e, ikut bereaksi, dan demikian pula sebaliknya, ketika kita berpositif thinking. Sahabat Ngawat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika e, seseorang bernegatif thinking atau shou maka apa yang akan terjadi? Sebuah perilaku diawali dipengaruhi oleh sikap. Sikap tertentu dipengaruhi oleh proses berpikir. Proses berpikir dipengaruhi oleh paradigma, ya, oleh salah satunya, misalnya positive thinking atau negative thinking. Kalau diurut. Pikiran negatif akan melahirkan sikap negatif dan sikap negatif akan melahirkan perilaku yang negatif. Perilaku yang negatif akan melahirkan dampak-dampak yang negatif baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, In ahsantum ahsantum bil wa in asatum palaha. Kalau kita berbuat eh, satu kebaikan di antaranya adalah positive thinking, maka dampaknya akan balik kepada diri kita sendiri. Sebaliknya, kalau kita melakukan sebuah keburukan, salah satunya negative thinking, maka dampaknya akan berlaku pada diri kita sendiri. Karena itu, sahabat Ngaos, ngaji ada obrolan zaman sekarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sayanginlah diri kita dengan cara menghindari sikap-sikap Negatif kepada pihak yang lain, bahkan jika memungkinkan, walaupun ada orang yang betul-betul berbuat buruk kepada diri kita, cobalah untuk selalu positive thinking dengan artian minimal. Jika sama sekali tidak berhasil menghilangkan negatif thinking, kita melakukan list yang yang sebanding. Bahkan kalau memungkinkan, ketika kita punya negative, satu negatif thinking, kita imbangi dengan satu atau dua positif thinking. Dengan cara seperti ini. Hidup kita akan nyaman, akan tenang, dan akan bahagia. Kita juga bisa mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita yang menjadi objek negatif thinking kita, ya, dengan doa yang baik. Kita doakan sahabat-sahabat eh, kita, tetangga-tetangga kita. Dengan doa-doa yang baik, karena sahabat Ngawas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita negatif thinking, kemungkinan besar kita akan memiliki harapan yang negatif berlaku pada orang itu, dan mungkin juga akan terekspresi akan terwujud dalam doa-doa kita kita doakan supaya orang-orang tertentu bernasib tidak baik, mengalami kerugian, mengalami kehancuran, kebangkrutan, ini kemungkinan yang akan terjadi. Dan ini harus kita lawan dengan mendoakan orang lain melalui doa-doa yang baik. Karena sebuah doa yang kita panjatkan kepada orang lain itu pun akan berlaku pada diri kita. Ketika kita mendoakan hal yang positif, maka para malaikat, para penduduk langit akan mendoakan doa dengan doa yang sama pada kita. Sebaliknya, kalau kita berdoa, mendoakan orang lain dengan doa-doa yang negatif, khawatir. Doa tersebut akan kembali pada diri kita seperti ayat yang tadi saya sampaikan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asaatum bahwa setiap kebaikan setiap keburukan dampaknya akan kembali pada diri kita Suatu hari sahabat ngaos yang dirahmatil Allah Subhanahu wa taala Sayyidah Fatimah Az-Zahra Anha, putri ar-rasul alaihi wasallam berdoa di, di sepertiga malam terakhir dan dalam doa-doanya dia selalu menyebutkan mendoakan orang-orang di sekitarnya bahkan tidak sempat mendoakan dirinya juga mendoakan anak-anaknya karena itu Al-Hasan dan Al-Hussein, putra beliau, cucunda Rasulullah Wasallam bertanya kepada bunda, wahai bunda, kenapa dari tadi bunda mendoakan orang lain terus? Kapan kita? Sayyidah Fatimah Az-Zahra berkata, menjawab pertanyaan mereka, al-jarqabladdar, tetangga dulu, baru kita, karena, Ketika kita mendoakan orang lain, maka para penduduk langit, yaitu para malaikat, akan mendoakan kita dengan doa yang sama. Sahabat Ngawi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian untuk sesi ini. Mari kita sayangi diri kita sendiri dengan menjauhi sejauh-jauhnya negatif thinking, karena kita berhak untuk hidup bahagia. Ufawidu amir